Hi, di video ini kamu akan mengerjakan 10 soal TOEFL Listening Part A. Setelah selesai dikerjakan, kita akan membahas jawabannya di video ini ya. Sesaat lagi saya akan memutar recordingnya. Kamu sudah siap? Let's start! TOEFL Exercise 6 In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of who is doing what. Number one. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Number two. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Number three. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Number 4. Why is that man throwing the ball so carefully? He is tossing the ball to his young son. What does the woman say about the father and son? Number 5. Did the professor tell her students about the lecture this evening? Yes, she directed her students to attend it. What does the woman mean? Number six. I cannot find the clerk. The floor manager sent him back to the supply room. What happened, according to the man? Number seven. Will the students be able to get hold of the books that they need? The librarian had them reserve the books for two days. What does the man mean? Number eight. Were elections held last night as scheduled? Yes, and the board elected Tony chairman for another year. What does the woman mean? Number nine. At the trial, the defendant was found guilty. Yes, the judge called the defendant a murderer. What does the man mean? Number 10. Have the names of the new committee members been announced? Congratulations. You've been appointed to serve on the committee. What does the man mean? Oke, okay. sekarang kita bahas Soal beserta jawabannya ya Baik, kita lihat nomor satu ini The passenger arrived in a taxi Yes, and then she had the taxi driver Wait at the corner What does the woman mean? Karena pertanyaannya mengacu ke woman Berarti kita fokus ke orang kedua Dan memang Toffle Listening Part a, itu Mayoritas jawaban terlihat di orang kedua Atau second speaker ya. Di orang kedua ini Dia mengatakan She had the taxi driver Wait At the corner, nah, penggunaan kata "head" di sini sebenarnya bukan memiliki, ya, tapi membuat. Jadi, dia itu membuat si supir taksi ini menunggu seperti itu. Jadi, pada dasarnya si supirnya itu menunggu dia, ya, seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, jawabannya C karena c itu maknanya sama: the cab driver waited for the passenger. Jadi, si supir taksi ini menunggu. Penumpangnya, penumpangnya ini adalah woman itu tadi ya Oke, okay, jadi itu kenapa jawabannya C Untuk nomor 1 Lantang soal nomor 2 Did you go to the concert last night? Yes, it was great and I got to hear Jane play harp What does the woman mean? Sekali lagi, orang kedua yang menjadi fokusnya nah di sini kita coba pahami bahwa pernyataan dari woman ini uh, pada dasarnya adalah si konsepnya itu menakjubkan Android ya uh, I got to hear Jane play heart dan dia bisa menyimak atau mendengar Jane ini memainkan harpa seperti itu nah jawabannya B pada dasarnya kan si Jane ini ya yang memainkan harpa nah B ini memiliki makna yang sama Jane gave a harp recital Jadi Jane ini memberikan Atau menunjukkan Menampilkan ya resital Harpa tadi malam Pernyataan dengan makna yang sama pada um, Pernyataan Dari woman itu sendiri So for number Two the answer is B Did the children like the new babysitter? Not really, because she make them go to bed early. What does the man mean? Laki-laki um, ini mengatakan enggak um, juga, katanya enggak juga ini mengacu kepada babysitter, babysitter ini ya. Jadi si anak-anaknya sebenarnya tidak terlalu menyukai babysitter ini. Kenapa? Karena dia membuat mereka tidur lebih awal, katanya. Karena mereka di sini mengacunya ke anak-anak tadi akan nah, itu jawabannya B, nah, karena kata force di sini, memaksa ini, sebenarnya maknanya sama dengan membuat. Jadi pernyataan made membuat di sini konteksnya bukan berarti membuat sesuatu, tetapi memungkinkan sesuatu itu terjadi. Dan cara untuk memungkinkan suatu hal yang terjadi sebenarnya dalam bentuk sesuatu yang dipaksa kata dan itu memaksa mereka sebenarnya. Dan dan akhirnya mereka tidur lebih cepat ya seperti itu go to bed early. Nah, dalam konteks tersiratnya sebenarnya anak-anak ini tidak mau tidur lebih cepat. Tapi si babysitter ini membuat mereka atau memaksa mereka untuk tidur lebih cepat seperti itu. So the answer is B. Oke. Okay. Let's go to number four. Why is the, man the ball so He is the ball to his young son. What does the woman say? Kenapa sih laki-laki itu melempar bolanya dengan sangat hati-hati? Dia melempar bola itu kepada anaknya yang kecil atau yang muda, seperti itu. Anak laki-lakinya yang muda atau yang kecil. The answer is B. Nah, penyataannya atau maknanya kurang lebih sama ya. The boy di sini kan yang son, right? Uh, is receiving kalau di pernyataannya si ayahnya yang melempar bolanya ke anaknya di sini di jawabannya anaknya yang menerima bolanya dari ayahnya seperti itu so baik pernyataan dari woman ini maknanya sama dengan pilihan B ini hanya saja struktur kalimatnya itu yang berbeda the boy di sini yang menjadi subjeknya Sedangkan yang dalam recording-nya itu uh, ayahnya yang menjadi um, sub subjek dari pernyataan tersebut. Seperti itu. Tapi pada dasarnya kedua pernyataan ini sama makanya. So the answer is B. And let's go to number five. Did the professor tell her student about the lecture this evening? Apakah profesornya memberitahu siswa-siswanya atau mahasiswanya tentang kuliah dia malam ini? Yes, she directed the student to attend it. Ya, yeah, dia mengarahkan semua mahasiswanya untuk menghadirinya. What does the woman mean? Jawabannya A, the student were told to go listen to the speaker. Word told di sini maknanya sama dengan directed, ya, diberitahu atau diarahkan. Bedanya adalah kalau pernyataan woman ini profesornya yang menjadi subjek, yang studentsnya menjadi objek. Namun di jawabannya studentsnya yang menjadi subjek, lalu uh, speaker di sini itu adalah profesornya seperti itu. Yang jelas kata directed mengarahkan dengan word told di Minta atau diperintah itu maknanya sama. Seperti itu, so the answer for number five is A. Let's go to number six. I can't find the clerk. The manager sent him back to the supply room. What happened according to the man? Si perempuan ini bilang, aku tidak bisa menemukan kasirnya Manajernya telah menyuruh dia. Manajernya telah meminta dia untuk kembali ke ruangan cadangan atau ruangan persediaan. banyak si the clerk went to the supply room at the manager's request. Dan sama <laughs> maknanya seperti pernyataan man ini, pada dasarnya si clerk ini pergi ke supply room-nya dan manajernya yang mengirim dia. Send him, mengirim dia, nah, mengirim dia di sini maknanya sama dengan at the manager's request. So, number seven. Will the students be able to get hold of the books that they need? Apakah para mahasiswa atau siswa tersebut mampu mendapatkan buku-buku yang mereka perlukan? The librarian had them reserve the books for two days. Pustakawan itu telah menyimpan buku-buku itu selama dua hari. Jawabannya P, within two days, the librarian had the books for the students. Nah, maknanya sama dengan pernyataan dari men tadi, karena sebenarnya pernyataan the librarian had them di sini sebenarnya telah Menyimpan buku-buku itu untuk mereka, untuk siswa-siswa ini selama dua hari Makanya sama dengan dalam dua hari uh, Pustakawan itu telah uh, menyediakan, head di sini, konteks ini artinya menyediakan Buku-buku itu untuk para mahasiswanya So, the answer for number seven is B Were elections held last night as scheduled? Apakah pemilihannya dilaksanakan tadi malam sesuai jadwal? Yes, and the board elected Tony chairman for another year. Ya, yeah. dan Dewannya telah memilih Tony sebagai ketua untuk uh, satu tahun selanjutnya. What does the man mean? Banyak D, Tony menjadi ketua untuk satu tahun selanjutnya. So, the answer is D maknanya sama dengan pernyataan orang keduanya atau men ya. ya, pada dasarnya Tony menjadi ketua ya untuk satu tahun selanjutnya. So, the answer is delta. Number nine. At the trial, the defendant was found guilty. Di pengadilan tersebut terdapat diputuskan bersalah. Yes, the judge called the defendant a murderer. Ya, yeah, hakimnya memanggil tersangka tersebut sebagai pembunuh. So, the answer is C. The judge said that the defendant was a criminal. Jadi, si hakimnya mengatakan bahwa defendant tersebut adalah seorang kriminal. Nah, Maknanya sama dengan yang ada di pernyataan yang dikemukakan oleh men ini. Kata cold itu sama dengan said, ya, dan makna lainnya, frasa lain sama. Pada dasarnya, si hakim ini memutuskan bahwa tersangka tersebut seorang kriminal atau seorang penjahat. So, the answer is... Have the names of the new committee members been announced? Congratulations, you've been appointed to serve on the committee. What does the band mean? Apakah nama-nama dari anggota komite baru telah diumumkan? Selamat. Kamu telah ditunjuk sebagai anggota komite. Jawabannya D. Jadi perempuan ini akan menjadi atau melayani dalam komitenya atau menjadi anggota komitenya. So the answer for number 10 is delta. Kamu juga bisa cek video ini untuk mengetahui lebih banyak strategi menjawab soal-soal TOEFL Listening. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrea and I'll see you around. Bye-bye.